Ringkas cerita, Umar ini berpikir terus umur Abdullah ini. Kenapa kok agama ini sampai bisa buat perempuan gendong anaknya naik gunung ngolari? Apa ini gitu? Dia keluar besoknya pakai baju perang, bawa pedang, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Keluar untuk itu memang dia keluar untuk bunuh Nabi. Dia ketemu sama satu orang sahabat yang pura-pura yang sembunyikan Islamnya. Tanya, Hai hey Abu Khattab, mau kemana kau? Mereka sudah tahu kalau pakai baju perang pasti bunuh orang nih. Dan Umar ini orangnya sangat kuat ya. Umar sama Hamzah ini dua orang yang terkenal teman-teman kalau berburu, burunya itu singa dia masuk Mekah gendong singa, tangan kanannya satu, di pundak kanannya satu pegang pedang, beratnya singa itu digendong satu tangan, tapi begitulah Umar gitu. dia jalan kata sahabatnya, kamu kemana ibnu Khattab dia bilang, saya mau bunuh Muhammad dialah yang telah memecahkan masyarakat Mekah ini. begini, begitu, macam-macam sahabat ini takut Nabi benar-benar diperangi nih Makanya sahabatnya bilang, "Kenapa kau urus Muhammad?" Adikmu, adiknya Umar, namanya Fatimah. Sama adik iparmu, namanya Said ibn Zaid. Said ibn Zaid ini salah satu dari 10 yang jamin masuk surga. Ya, adik iparnya Umar, sudah masuk agamanya Muhammad. Tujuannya sahabat ini sampaikan supaya Umar gak ke nabi, Gitu, pergilah Umar. Dia bilang, "Apa betul adik saya sudah murtad, tinggalin agamanya?" Kata dia, "Silahkan kamu lihat sendiri, pergilah ke sana. Rupanya, si Fatimah sama Said." Suami istri ini, adiknya Umar dan adik iparnya Umar Sedang belajar Al-Quran dengan sahabat nabi yang lain namanya Khabab bin Arad Salah satu budak yang pernah Abu Bakar bayar Tebus jadi hafal Quran, banyak bisa Al-Quran lalu mengajar gitu Waktu Umar datang suara telapak kakinya Umar kedengar Karena memang badannya besar Dobrak pintu Fatimah sembunyi Al-Quran Khabab Arad disembunyi dalam kamar gitu kan Oleh saya ibn Zaid. Lalu kata Umar, apa yang tadi saya dengar tuh? Kata Fatimah nggak ada apa-apa dia bilang ada tadi, saya dengar sesuatu Apa itu yang dibawa oleh Muhammad kata Fatimah iya Jadi kan? lalu kata Umar berikan kepada saya minta Al-Quran kata Fatimah nggak bisa kamu najis hai Umar kamu kafir nggak boleh kamu sentuhin Jadi kan? maka Umar kena marah dia mau diambil secara paksa, Fatimah tahan ditampar, jatuh Fatimah berdarah bibirnya Said suaminya marah, mau membela tapi Umar lebih kuat, dipukul lagi Said jatuh waktu Said sama Fatima jatuh Umar berpikir lagi agama apa ini kok bisa sampai begini nih ada perempuannya tidak pernah bantah kok sampai pertahankan berani lawan dia laki-laki jadi di muka banyak takut sama Umar apalagi ini adik perempuan kok bisa berani agama apa ini penasaran dia dia bilang coba kasih saya saya mau tahu apa ini kata Fatima kau najis kalau mau mandi dulu mandilah dia habis mandi pulang Umar baca surat Toha begitu baca surat Toha Toha ma anzalna ilaikal qur'ana Toha kami nggak turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad agar kau jadi sedih illa tadhkiratan liman yaksya ini hanya untuk peringatan bagi orang yang mau tunduk gitu. Terus Allah ceritakan sampai kisah Nabi Musa dengan Firaun, panjang lebar dalam surat Toha. Ini Umar baru pertama kali baca dalam bahasa dia, ngerti bahasa Arab, tersentuh dia. Rupanya Umar ini suaranya keras, tiba-tiba jadi lembut suaranya. Dia bilang Tunjukkan saya di mana rumahnya Muhammad Hababi bin Arad, sahabat nabi yang guru ngaji tadi dalam kamar, dengar Dia keluar, saya tunjukin sama kamu Dia tahu nih, orang pasti sudah lunak hatinya Baiklah, jalan berdua Hababi bin Arad ini jalan di sebelah Umar Umar dengan pedangnya, dengan perisainya Menuju ke Darul Arkham Tempatnya umat Islam lagi belajar, gitu kan Di lantai dua, rumah ini Darul Arkham dua lantai lantai dua ini ada sahabat yang memantau Kalau ada orang Quresh datang, disuruh bubar Jauh, jauh dilihat Umar jalan baju perang pegang pedang Khabab bin Arad di sebelahnya teriak dia Khabab bin Arad ditawan oleh Umar. Datang Umar berkata mau membunuh kita nih. Sahabat di bawah sudah ribut semua. Umar ini teman-teman nanti dengar kisahnya selama su Islam tidak pernah takut mau yang dia hadapi seratus orang mau seribu orang dia sendirian dia lawan nggak takut pokoknya nggak ada takutnya sudah ini urat nadi takutnya sudah habis dan gak ada subhanallah dia waktu dekat hamzah sudah masuk islam sebelumnya hamzah juga orang kuat hamzah bilang ya rasulullah bukain pintu kalau dia berani macam-macam saya yang hadapi saya mati tuh dia mati kata nabi sallallahu alaihi masukkan hamzah ke dalam kamar hamzah suruh masuk dalam kamar buka pintu dibuka pintu waktu umar datang lihat nabi langsung tundukin matanya nabi datang pegang pundaknya sama nabi lalu nabi goncang dengan kuat sambil mengatakan hai ibnu khattab belum tibakah saatnya kau tunduk kepada Allah dan Rasulnya? Maka Umar diam. Dikoncang kedua kali. Wahai ibn Khattab. Belum tiba saatnya kau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Umar jatuh terlutut depan Nabi. Lalu Nabi goncang yang ketiga kali. Wahai ibn Khattab. Belum tiba saatnya kau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Maka dia syahadat. Ashadu As an la ilaha illallah nam hamdha rasulullah. Satu darul arkam takbir. Semuanya orang takbir. Allah wakbar. Sangat kerasnya takbirnya terdengar dekat Ka'bah. Kau dengar? Orang-orang Quraisy dengar, ada apa nih takbir muslimin? Maka Nabi bilang bubar, suruh bubar semuanya. Jangan ada di sini, nanti Quraisy buat masalah. Awal-awal Islam. Ubarin duduk sama Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan saya lebih jauh tentang Islam. Apa itu? Nabi ajarkan tauhid. Ini semua berhala buatan manusia, Allah melarang itu. Yang punya Ka'bah ini Allah. Allah itu begini, begitu, begini, diceritakan panjang lebar semuanya. Dalam hitungan berapa menit Umar tambah tertanam iman dalam mati. Oh, begitu. Lalu kata Umar begini, ya Rasulullah, kalau apa yang anda sampaikan ini semua benar, berarti kita benar, kata Nabi iya. Berarti Quraisy itu salah, kata Nabi SAW iya. Ayo kita perangi ya Rasulullah. Baru syahadat nih. Baru syahadat. Bayangkan heroiknya dalam akidah ya.